Oke Pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara menginstall mod pada aplikasi emulator Nintendo Switch yaitu adalah Yuzu ya Dan sebenarnya untuk basicnya sama aja sama kayak Ryujin X cuman ya ini agak sedikit berbeda gitu tapi basicnya sama aja sebenarnya kalian cukup tinggal download modenya gitu kalian bisa pakai download atau pakai mod apapun bebas terserah kalian untuk gamenya ya untuk game kalian tapi pastiin aja gamenya sama atau sesuai atau bisa dipakai di game kalian gitu kalian bisa langsung klik kanan untuk gamenya terserah game apapun dan di sini saya sebagai contohnya adalah story of season yang versi Jepang ya di sini kalian bisa Klik Kanan yang open mod data location nah setelah itu kami bisa langsung uh, masukkan untuk datanya atau mungkin modnya ke folder ini gitu tapi di sini saya menggunakan uh, folder lagi gitu misalnya di sini untuk mod English misalnya atau yang bahasa Inggris saya di sini kasih nama English gitu kan cuman untuk Reujin X sih untuk yang ROM FS ini walaupun disimpan di luar gitu misalnya kayak disimpan kayak gini itu bisa gitu dipake di gamenya. tapi nggak tau untuk Yuzu tapi saya saranin sih kalian memang bikin folder lagi aja sih ya sebelum kalian uh, pakai mod gitu tapi saya saranin sih kalian pasang mod di folder yang baru gitu ya. biar kalian gak bingung aja sih kalau kalian memang pakai banyak mod gitu cuman kalau kalian pakai satu mod ya gak jadi masalah sih ya. Mau disimpan di luar kayak tadi pun gak jadi masalah cuman kalau kalian misalnya pakai mod 4K 60 atau mungkin uh, mod enggak ada anti aliasing atau enggak ada fog atau enggak ada Uh, apapun atau kalian misalnya mau pakai mod ray tracing mungkin kalau ada yang bikin modnya gitu jadi ya kalian bisa klik kanan di space di sini kalian bisa klik kanan dan kalian klik new terus kalian klik yang folder ya kalian bisa kasih nama aja misalnya 4 enam 60 misalnya atau di sini kita akan bikin lagi folder yang misalnya uh, ray trace mungkin nah contohnya kayak gitu aja dan setelah kalian pasang modnya kalian bisa uh, nyalain dulu atau kalian bisa pakai dulu ya untuk aplikasi modnya gitu di game kalian, kalian bisa klik kanan terus kalian klik properties. Cuman nggak tahu sih ini by defaultnya tuh kayaknya ini uh, langsung aktif gitu. Dan kalian juga bisa melihat di sini untuk patch nya gitu ya English adalah folder yang saya bikin gitu ya dan kalau kalian bertanya kok yang 4K60 sama yang raytrace nggak ada ya mungkin karena nggak ada folder yang namanya comfs atau memang karena foldernya kosong ya ya memang baru bikin juga sih foldernya dan nggak tahu juga di story of season memang ada raytrace nggak tahu juga sih dan gak kayaknya nggak penting juga ada ray tracing gitu di game story of season. nah setelah itu kalian bisa langsung untuk uh, mod-nya gitu kan bisa langsung pakai kalian bisa langsung checklist aja pastiin gitu ya dan Enaknya sih untuk di Yuzu ini... Kalian kalau misalnya ada mod... Misalnya kalian modnya... Kalian pakai 3 atau 5... Atau mungkin 200 gitu ya... Kalau kalian main Skyrim... Misalnya kalau kalian tahu nih... Play X Skyrim... Modnya kan gak 1-2 ya... Itu... Kalian bisa checklist gitu ya, kalian bisa aktifin, kalian bisa nyalain atau enggak dan menurut saya ini enak aja sih berbeda sama Ryujin X itu yang otomatis aktif gitu dan kalau otomatis aktif gitu, kalau modnya cuman mod yang kalian butuhin kayak misalnya mod cuman mod bahasa, ya udah nggak jadi masalah tapi kalau kalian memang mau pakai modnya ini kadang-kadang dipakai dan kadang-kadang enggak lebih enak yuzu sih menurut saya karena bisa dinyalain dan bisa dimatiin gitu, kayak gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan basicnya sama aja sih sama rejim X cuman bedanya rejim X itu itu otomatis aktif dan untuk yang yuzu ini memang otomatis aktif juga sebenarnya gitu begitu kalian masukin itu langsung aktif tapi ya bisa kalian matiin gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan teks watching bye bye